melumbus sesuatu yang sangat menyelakan bagiku. Iya benar itu. <tuk> Sama kayak muka jelek kamu yang sangat menyebalkan. <tuk> <tuk> benar.